lagi dengan aku di Tante Gaming bareng Arena Bermain yang aku selalu rekomendasikan ya untuk kalian di Gebiar 1,2,3 Hari ini dengan modal 95.000 pastinya aku bakalan nyepin lagi bareng Gebiar 1,2,3 di gamenya si Kakek game favorit aku dan kalian semua Oke pastinya pola hari ini pola yang rekomendasi untuk kalian yang mencari gratisan di game Olympus kalian boleh banget untuk memakai pola aku dan jangan lupa juga untuk nyepin di arena gebiar 1,2,3 di pola pertama ini ada pola di satu checklist sepin cepat 7 putaran otomatis oke kita gas langsung ke pola kedua aku coba nonaktifkan dulu ya taruhan ganda dan aku main ke bet 4800 Pola yang kedua ini Pola 5 putaran otomatis Di dua checklist Spin cepat dan checklist lewati layar Oke okay. pola ketiga Di pola manual ini Aku memakai checklist turbo Dan checklist lewati layar Oke okay. kita manual Beberapa kali Oke okay. kita manual Lanjut manual Wow wow baru beberapa menit padahal ya aku nyepin guys dan ternyata gratisan langsung nyangkut dong di bed 4800 wow enak banget nih belum apa-apa udah dikasih yang enak-enak kayak gini tambah betah aja nyepin-nyepin di gamenya si kakek apalagi bareng arena yang gacor banget ya agak biar 123 ini rekomendasi banget ya arena bermain terbaru di 2023. Aku untuk kalian semua yang pengen JP, yang pengen rindu Maxwin Maxwin langsung bergabung ke tiara 123. Link bermain sudah tertera di deskripsi aku ya. Oke kita lanjut untuk menikmati dulu gratisannya. Semoga rekomendasi ya kecukupan gratisan di. Gratisan pertama yang aku dapatkan Oke dua warna Ada kali empat dan kali 5 connect Dikali 11 Kali-kaliannya masih terpantau Minim banget ya menurut aku Baru 11 guys Oke ungu cincin boleh banget nih Oke cakep banget cincin hijau pecah Oke ada kali empat dan kali dua Turun lagi tuh kali duanya. Oke dikali kali 19 Wah wow, ternyata sensasional ya ternyata sensasional guys di gratisan pertamanya di kali-kalian 19 aku dapat 360 ribu wah rekomendasi banget nih gratisan pertamanya langsung dapet yang enak-enak kayak gini langsung dapat banjir cuan juga tanpa bayi spin padahal ya aku hanya mencari gratisan guys tapi ternyata gratisannya cepat banget aku dapetin dan isi cuannya pun banjir banget banjir banget Oke okay, aman banget gratisan pertama ada sensasional berarti aman banget cantol banget nih Oke okay, 500 lebih ya wow enak banget Modal 95.000 bisa dapetin gratisan yang isi cuannya nyampe ke 500 lebih wow enak banget ya Oke okay, aku mau coba cari tambahan cuan jadi aku lanjut ya untuk nyepin lagi dan aku kembali lagi ke pola-pola yang sudah dari awal kita mainkan ya oke dan aku main pastinya memainkan bednya lebih tinggi lagi ke bed 10k oke kita lanjut pola pastinya untuk mencari gratisan itu Jangan takut untuk memainkan bet dan jangan lupa juga untuk memainkan taruhan ganda ataupun day nya itu bakalan rekomendasi banget dan mudah banget untuk kalian mencari gratisan ya. Oke lanjut ke pola manual. Kita manual lagi guys, manual lagi. Oke semoga semoga rekomendasi dapat gratisan lagi di bet cepuka nih. Oke manual lagi, wah tiga lagi guys, udah tiga lagi nih. Lanjut ya. Lanjut, scatter 3 udah ada bayangan Lanjut untuk di manual lagi Wow, cakep banget guys Waduh, momennya langka banget nih Momennya langka banget Gratisan yang kedua aku dapetin itu skater tiganya itu menjejer guys Wah, biasanya kalau skater 3 menjejer kayak gini Isi cuannya rekomendasi banget Positif banget, banjir Semoga ya, semoga Semoga rekomendasi nih di Best 10 k gratisan skater yang aku dapetin dengan momen uh, skaternya menjejer guys Oke okay, kita gas nikmatin Oke okay, biru Ada kali lima biru lagi pecah Oke okay, kuning juga Nah ada kali tiga Merah juga pecah ya Oke okay, ungu juga pecah guys Wow, jam pasir juga pecah, oke, okay, cakep banget nih. Wow, enak banget tujuh ribu loh pecahnya. Oke, okay, nyampe tujuh puluh ribu, ada kali lima tiga dan 5 dikali 15 Wow, langsung dong, sensasional ya. Wah wow, momennya ini berarti tidak tidak hoak dan tidak ini ya, tidak jong guys. Ternyata bener banget. Beratisan scatter dengan momen menjejer itu isi cuannya banjir banget dan rekomendasi banget Wah pastinya bareng gebiar 1, 2, 3 Si kakek jauh lebih gacor, lebih enak banget ya nyepi nyepinnya Wow sensasionalnya enak banget nih di bed 10K beda jauh ya Sama di bed eh, 4800 isi sensasionalnya Oke kita lanjut biru lagi biru ya ada kali dua belas dong wow ada kali dua belas wah ini enak banget kalau dikasih kali kalian biru yang connect itu otomatis kali kalian yang nyangkut tuh bakalan naiknya cepat banget ya ke jumlah yang lebih besar cawan dong pecah guys tembak dong wih cakep banget pecahnya ini wah enak banget momennya pas banget ya pecahnya lebih dari empat kali dan ada kali-kalian juga yang connect Wuhh cakep banget guys cantol banget pecahnya nyampe 60 Wah 80 ribu dong cawan pecah juga Ada kali 3 juga Wih 88 ribu dikali 32 Wow Wow enak banget guys Enak banget banjir banget Cuannya di gratisan yang kedua sensasionalnya 2JT 800 lebih ya Wah ini wajib banget nih untuk kalian mendapatkan momen skater yang menjejer. Wah ini rekomendasi banget cuannya banjir banget. Oke teman-teman semoga pola hari ini rekomendasi untuk kalian ya nyepin-nyepin di kaki.